Ya, di aplikasi-aplikasi pinjol, maka fix itu adalah penipuan. Jangan lagi ada korban yang bertambah yang mengatasnamakan channel YouTube Info Pinjol terbaru. Oke, baik ya. Pada video kali ini, aku pengen menyampaikan beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang ternyata sudah terkoneksi ke SLIK OJK, dan mungkin dari beberapa aplikasi yang akan kita... Jelaskan kepada kalian salah satunya atau mungkin 2, 3, 4 aplikasi yang hari ini sedang kalian gunakan Adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang akan kita jelaskan pada video kali ini Jadi sebelum melanjutkan video ini kalian harus tahu ya kan Aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah berlabel OJK itu belum semuanya Yang terkoneksi ke selik OJK Walaupun mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK jadi apa aja sih bang aplikasi-aplikasi yang mungkin memang sudah terkoneksi ke Slick OJK. Nah pada video kali ini akan kita bahas tuntas. Yang pertama adalah aplikasi Kredivo. Ada yang memakai aplikasi Kredivo. Dan yang kedua adalah aplikasi Aku Laku. Dan yang ketiga adalah aplikasi Shopee. Dan yang keempat adalah aplikasi Atom. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi home credit. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Traveloka. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Tunaiku. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Indodana. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi BRI Ceria. Dan yang terakhir adalah aplikasi kredit pintar. Oke kita ulangi ya kan. Aplikasi Akulaku, Kredivo, Shopee, Atom, Home Credit, Traveloka naiku Indodana, BRI Tria dan yang terakhir Kredit Pintar. Nah itulah deretan aplikasi yang hari ini menyediakan beberapa program ya seperti produk pembiayaan atau mungkin peminjaman uang yang memang sudah terkoneksi ke Selik OJK. Khususnya untuk di Aku Laku ini merupakan sebuah pengalaman pribadi kita, ya. Ketika kita pengen mengajukan kartu kredit ke beberapa bank, dan kebetulan kita baru saja memakai pay letter dari Aku Laku itu sekitar dua tiga hari, dan hari keempat itu kita dikonfirmasi dari pihak bank. Lalu mereka bisa tahu setelah ngecek BC checking kita. Jadi waktu itu gua coba ngetes, ya, ini beneran terkoneksi atau enggak, ya. Ini pengalaman pribadi khusus untuk di aplikasi Aku Laku. Jadi waktu itu mereka bertanya benar dengan Bapak A. Dan apakah benar Bapak melakukan pengajuan uh, kartu kredit ya di bank kami? Saya jawab iya. Dan mereka langsung mengutarakan. ya Bahwasannya di sini kami melihat Anda sedang menggunakan pay letter dari Aku Laku, ya Pak. Kata mereka seperti itu sejumlah ratus ribu. Nah disitu gua heran ya kan kok mereka bisa tahu berarti memang untuk di aplikasi aku laku itu memang sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Nah apa hari ini bahayanya ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran kepada aplikasi-aplikasi yang memang mungkin sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Bahayanya ya hanya seperti itu. Ya, pihak bank atau perbankan akan mendapatkan laporan bahwasannya hari ini kita sedang menggunakan atau mungkin sedang menunggak dan belum mampu melakukan pembayaran. Dan apa efek sampingnya ketika data-data tersebut mereka dapatkan? Maka kita akan dipersulit, maka kita akan tidak diberikan ya pinjaman atau mungkin kartu kredit dan ini itu segala macam. Jadinya ya lebih bagus ya kan kita tidak lagi menambah pusing kepala dengan beberapa tagihan-tagihan yang hampir setiap bulan akan ditagihkan kepada kita. Ada hikmahnya juga. Nah seperti itu. Jadi itulah tadi ya beberapa aplikasi yang memang sudah terkoneksi ke Slick OJK. Untuk aplikasi Tunaiku itu memang sudah bekerja sama dengan pihak Amar Bank. Dan untuk di kredit pintar gua lupa ada dengan bank, bank juga sih mereka itu bekerja sama. Dan beberapa aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan memang sudah bekerja sama dengan beberapa pihak bank. Jadi memang langsung terkoneksi ke Selik OJK. Dan resikonya masih hanya itu saja. Dan apakah beberapa aplikasi yang tadi abang sebutkan sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya memang sudah. Tapi tidak untuk di semua wilayah Indonesia. Masih hanya untuk di kota-kota besar saja. Jadi, kalau rumah kalian itu di atas gunung, di atas bukit, nyebrang lautan, sungai ini, itu segala macam, ada debt collector lapangannya, tidak, Bang? Jawabannya tidak, ya kan? Jadi, tidak semua aplikasi yang hari ini memang sudah terkoneksi ke Slick OJK itu sudah memiliki debt collector lapangan di setiap daerah. Jadi, nggak perlu panik, yang penting fokus dulu untuk berbenah, fokus dulu untuk uh, mencari. Penghasilan tambahan ya Dengan cara menambah ekstra kerja kita nggak mungkin penghasilan kita bertambah Kalau kita tidak menambah pekerjaan Dan yang penting kalian jangan panik ya Itu yang terpenting hari ini Dan jangan lagi menambah pemikiran-pemikiran negatif Yang sebenarnya tidak penting Kalaupun memang debt kolektor lapangannya itu mau datang Ya kita wajib kooperatif apabila memang mereka datang sopan dan santun Bagaimana Bang kalau seandainya mereka marah-marah, mereka mengambilin barang dan melakukan tindakan kriminal lainnya? Kalau saat ini gue yakin banget ya, untuk semua aplikasi-aplikasi yang sudah legal, yang sudah besar, sudah pasti debt kolektor lapangannya diberikan sertifikasi dan pendidikan-pendidikan lain tentang bagaimana cara menagih debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Jadi kita wajib kooperatif apabila memang mereka datang sop dengan sopan dan santun. Apabila mereka datangnya triak-triak bagaimana bang? Apa yang harus kita lakukan? Ya kalau memang mereka sudah melakukan tindakan hukum uh, silahkan direkam dan dikirimkan serta dilaporkan. Ya minimal kepada perangkat desa terdekat di rumah kalian. Atau segera laporkan saja kepada pihak kepolisian. ya, Supaya mereka bisa mendapatkan sanksi tegas karena sudah melanggar beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke okay, ya baik ya jadi itulah tadi eh, informasi terbaru tentang beberapa aplikasi yang memang mungkin sudah terkoneksi ke selik OJK. Kalian eh, fokus sajalah pada kehidupan pribadi terlebih dahulu jangan fokus kepada selik OJK ya nanti kalau memang kita sudah punya uang kita memang sudah punya kemampuan untuk melakukan pembayaran ya. Kita akan lunasi dan gue yakin banget ya 99,9% dari subscriber kita ini adalah orang-orang yang baik Orang-orang yang ingin menyelesaikan semua permasalahan hutang ini dengan cara melunasi Hanya saja memang kemampuan kita hari ini untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pembayaran secara lunas memang belum ada bang Apalagi di tengah situasi perekonomian hari ini yang memang sudah hampir semua lapisan masyarakat merasakan ya bagaimana sulitnya hari ini perekonomian kita. Dan kalian jangan lagi mengeluarkan dan menambah beban untuk sesuatu yang hari ini belum benar-benar penting. Walaupun kalian sedang mendapatkan limit peleter puluhan juta rupiah Jangan gunakan itu apabila memang kalian tidak urgent ya Apabila memang kalian tidak memang benar-benar butuh ya Hari ini kita hanya butuh makan bukan butuh gaya-gayaan ya kawan-kawan Dan mudah-mudahan kita semua segera bisa menjadi orang kaya Dan tidak lagi berkenalan dengan yang namanya aplikasi-aplikasi yang menambah pusing kepala Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini ber Manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.